Saatku Memujimu Kau bertata Di atas Ujian Saatku Menyembamu Ruhmu Saatku menunjimu Kau berkata di atas Ku pandang kekudusan-Mu, saatku sembah-Ku, pujimu, kurasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saatku, nyambamu, rohku bekerja Saatku, oh, oh, oh. pujimu, kau bertata di atas Pandang deku tu satu ku, ku peluk jiwu kurasakan Ku rasakan kehadiranmu Tuhan